di bagian depannya, Abang minyaknya aja, Pak, ya? Aduh, jim, ya. tahu, Pak. Ada kasih batunya batu terus kalau tapi kan ya, ya biar ya. Ya, itu yang ya. Ada di ada Ada. Nah.